Assalamualaikum, selamat datang di channel Jacece kali ini aku mau bikin Kentucky lele, ini benar-benar crispy banget tepungnya Nah buat kalian yang pengen tahu caranya langsung aja tonton video ini sampai selesai ini hasilnya benar-benar keriting seperti ini ya dan ini bahan-bahan yang harus kita siapin kalau kita mau bikin Kentucky lele seperti ini ini aku beli lelenya setengah kilo aja Ini aku minta ukuran yang 1 kilo isi 15 Jadi ini lelenya agak kecil-kecil ya Supaya matangnya cepat Nah kalau bikin kentaki lele Ini wajib banget kita kerat-kerat Seperti ini ya Supaya nanti hasilnya itu benar-benar matang Sampai ke dalam Nah ini bumbu marinasinya aku siapin Bawang putih 3 siung Ketumbar bubuk Setengah sendok teh dan satu sendok makan Garam jadi aku emang sengaja ngasih garamnya itu banyak Supaya nanti cepat marinasinya Dan itu tadi aku tambahkan kaldu bubuk Untuk kaldu bubuknya sesuai selera aja Nah ini aku tambahkan air Supaya nanti bumbu marinasinya nggak ada yang tersisa di cobeknya ya Jadi ini aku siramkan air lagi Supaya bumbunya benar-benar bersih dan nggak bersisa di cobek Nah setelah itu aku mau aduk-aduk dulu seperti ini Aduk-aduknya aku pakai capitan aja supaya tangannya enggak basah saat nanti mau siapin tepungnya, nah ini aku mau siapin dulu tepungnya, untuk tepungnya aku pakai tepung terigu biasanya kalau aku bikin kentaki kayak gini, tepungnya yang aku pakai itu tepung terigu yang proteinnya tinggi, biasanya aku pakai merek cakra kembar nah ini udah aku masukin semua terigunya, lalu aku tambahkan kaldu bubuknya dan juga aku tambahkan sedikit garam Sebenarnya kalau dikasih kaldu bubuk aja juga bisa Tapi karena aku mau ngurangin pemakaian kaldu bubuknya Jadi tadi aku tambahin garam ya Dan ini juga aku siapin air Ini air untuk merendam lelenya Jadi ini air biasa aja Aku sisihkan dulu Setelah semua bahannya udah kita siapin seperti ini Kita lakukan langsung penepungannya Jadi setelah kita marinasi Langsung aja kita masukkan ke dalam tepung yang udah kita bumbui tadi dan caranya kita guling-gulingkan seperti ini ya. Nah seperti ini sampai benar-benar lilingnya itu terbaluri dengan tepung lalu kita rendam aja. Nah jadi untuk perendamannya aku nanti akan melakukan sebanyak satu kali aja ya. Dan penepungannya aku lakukan sebanyak dua kali Tapi kalau kalian pengen yang lebih keriting lagi Kalian bisa melakukan penjelupan dua kali Dan penepungannya sebanyak tiga kali Untuk tekniknya tetap sama Kita guling gulingan seperti ini ya Lakukan semuanya sampai selesai Nah ini yang mau aku goreng udah aku siapin semuanya Seperti ini aku jadi nggak goreng semuanya ya Cuma goreng tiga aja dulu karena ini wajannya aku pakai itu wajannya itu kecil Nah ini aku angkat dari pencelupannya aku tiriskan sampai airnya tidak menetes Dan ini aku masukkan ke dalam tepung yang tadi ya Nah ini tepungnya nggak aku saring dulu karena ini nggak banyak kerindilannya langsung aja aku balik-balik aku guling-gulingkan lilingnya seperti ini ya, supaya nanti menghasilkan keritingan yang seperti ini ini benar-benar udah keriting banget apalagi kalau nanti kita tambahin penjelupan menjadi dua kali dan penampungan tiga kali itu bakalan keriting banget nah ini untuk menggorengnya pastikan minyaknya udah panas banget ini minyak, minyaknya juga harus penuh karena kalau nggak penuh itu nanti nggak bakalan keriting dan hasilnya keras nah ini kalau minyaknya penuh dan penggorengannya nggak terlalu banyak itu bakal hasilnya bagus dan ini aku mau kecilin dulu apinya supaya matangnya benar-benar merata sampai ke dalam jangan lupa subscribe ya buat teman-teman yang belum subscribe di channel aku semoga channel aku ini makin berkembang dan semoga juga resep-resep aku bermanfaat untuk kalian, nah ini kalau udah kecoklatan seperti ini, mau aku angkat aja lilinya seperti ini ya kita tiriskan dulu dan setelah kita tiriskan kita pindahkan ke tempat yang kita siapkan, nah ini aku mau masukkan lele yang kedua kalinya Penggorengan yang kedua ini agak kepenuhan ya penggorengnya Jadi kalau kalian goreng jangan penuh-penuh seperti aku ini Ini aku siapin dulu di wadah seperti ini supaya nanti tambah menarik dan menggugah selera Ini benar-benar kriuk banget tepungnya dan ini lelenya juga matang sampai ke dalam Bumbu marinasinya pun juga rasanya enak gurih banget Nah ini untuk lele yang penggorengan keduanya Udah siap aku angkat Ini mau aku angkat dulu Dan mau aku sajikan juga ini udah siap aku pindahkan Dan Lily crispynya ini bener-bener kriuk banget Ini enak banget Bisa juga untuk ide jualan kalian Kalau kalian pengen juga bikin kayak gini Silahkan mencoba dengan resep ini Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai Jangan lupa like, share, dan komen Dan wassalamualaikum